Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Leo di bulan April tahun 2021. Untuk bersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Leo di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Leo di bulan April tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara Sewang Leo di bulan April tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, ini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh Sewang Leo di bulan April tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan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 Seven of Swords ataupun tujuh pedang. Secara umum Seven of Swords itu diartikan melangkah ke depan, namun mengingat masa lalu ataupun susah move on sehingga majunya akan pelan. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Leo di bulan April tahun 2021 kesehatannya mengalami perubahan yang dimana di sini dikategorikan mengalami peningkatan, namun di sini seorang Leo selalu susah move on dan mendapatkan beban pikiran sehingga di sini perubahan kesehatannya sangat lambat untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi sini juga digambarkan bahwasanya beban pikiran yang ia dapatkan adalah beban pikiran yang ia pikirkan yang dimana di masa lalu ia mendapatkan pengkhianatan dari seseorang yang ia percayai yang di sini seorang Leo akan mendapatkan kesehatan yang sangat sulit untuk mendapatkan peningkatan yang lebih drastis dan untuk kartu super energinya adalah Queen of one, secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, dan di sini menggambarkan ada dua kategori. Yang pertama, seorang Leo mendapatkan pengkhianatan di masa lalu dari seorang pasangan, yang dimana di sini seorang Leo akan mengingatnya kembali sehingga di sini akan berdampak negatif kepada beban pikiran seorang Leo. Namun di bulan April ini, seorang Leo juga akan mendapatkan support dan dukungan dari seorang pasangan yang merupakan pasangan Leo sekarang. Yang mensupport seorang Leo agar bangkit dan melupakan masa lalunya. Tentu, kartu kesimpulannya adalah "well of fortune". Secara umumnya, "well of fortune" itu diartikan roda kehidupan, roda perputaran hidup. Dan jika kartu "well of fortune" kita gabungkan dengan kesehatan seorang Leo, di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan beban pikiran di bulan April, yang dimana di sini mengingat masa lalu yang diberikan oleh seseorang yang dulu ia percayai, yaitu kekasihnya ataupun pasangannya. Dan di sini roda kehidupan akan dirasakan oleh seorang Leo, termasuk di dalam kategori kesehatan yang dimana didukung di support serta dimotivasi oleh pasangan Leo yang berada di depannya saat ini. Dan untuk kartu keuangannya adalah Eiko Pentakel ataupun Delapan Koin. Sejarah umumnya Eiko Pentakel itu diartikan mulai menghargai hidup karena hidup adalah proses, dan di sini menggambarkan. Keuangan seorang Leo di bulan April tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini disarankan kepada seorang Leo untuk mulai menghargai hidup, untuk mulai menghargai usaha, mulai menghargai pekerjaan. Dan di sini disarankan juga kepada seorang Leo agar lebih tekun, lebih rajin lebih disiplin di dalam bekerja. Yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan nantinya. Dan di sini juga seorang Leo disarankan. Tidak membiarkan ataupun menghitung-hitung pendapatannya atas hasil usahanya, dan di sini seorang Leo disarankan juga untuk fokus bekerja karena hasilnya akan ia rasakan dan ia dapatkan di suatu masa yang tak Leo duga-duga ataupun yang tak Leo sangka-sangka, yang dimana di sini keuangannya akan meningkat drastis. Dan untuk support energinya adalah Queen Oxford. Secara umumnya, Queen Oxford itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo di bulan April tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun disarankan kepada seorang Leo untuk lebih fokus, lebih disiplin bekerja, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan nantinya, yang didukung penuh oleh seorang pasangan Leo sendiri. Jika kartu Well of Fortune kita gabungkan dengan keuangan seorang Leo di sini menggambarkan produk perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Leo apabila seorang Leo sudah mulai disiplin fokus bekerja yang dimana disini didukung oleh pasangan Leo dan disini keuangan Leo akan meningkat drastis tanpa Leo duga-duga dan tanpa Leo sangka-sangka dan tukar-tukar pekerjaannya adalah seven of one ataupun tujuh tokat cara umumnya seven of one itu diartikan berusaha menghadapi dengan cara sendiri ide sendiri pikiran sendiri serta tenaga sendiri dan disini menggambarkan karya pekerjaan seorang Leo di bulan April tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di disini seorang Leo akan mulai memikirkan dengan ide cara sendiri untuk bekerja lebih bagus lebih giat lagi. Di bulan April tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan membuka satu usaha yang dimana di sini usaha tersebut yang bisa mendongkrak kehidupan keuangan serta kan Leo akan lebih bagus di bulan April tahun 2021. Ini digambarkan second one itu sangat berbandingan dengan eighth open tackle yang dimana di sini seorang Leo membuka satu usaha dan di sini eighth open tackle yaitu disarankan untuk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 kami pekerjaan seorang Leo tidak akan mengalami gangguan apa apa di bulan April tahun 2021. Namun di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan membuka suatu usaha yang dimana di sini dapat mendongkar kehidupan Leo lebih bagus lagi. Di sini juga didukung, didoakan serta dimotivasi oleh orang tua Leo dan orang-orang terdekat Leo sendiri. Dan jika kartu kelompok kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan. Produk perputaran hidup akan dirasakan oleh seorang Leo di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini seorang Leo akan membuka suatu usaha yang tujuannya untuk ke ruangan kehidupan tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tanpa bergantung kepada orang lain, yang didukung penuh oleh orang tua Leo sendiri, orang-orang terdekat Leo sendiri, serta di sini didukung oleh pasangan Leo sendiri, dan untuk hubungan asmaranya adalah 9 of cup ataupun 9 piala. Secara umumnya nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara dengan menerima kekurangan pasangan tanpa membandingkan pasangan dengan orang lain. Nah, di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Leo di bulan April tahun 2021 di sini mendapatkan kebahagiaan keharmonisan kekematisan. Yang dimana di sini disarankan seorang Leo menerima kekurangan pasangan tanpa melihat. Kelebihan serta disini disarankan kepada seorang Leo untuk tidak membandingkan pasangan dengan orang lain. Karena disini seorang pasangan akan memberikan respons serta tanggapan yang positif apabila seorang Leo menerima kekurangan pasangan. Yang dimana sini akan menimbulkan keharmonisan, kebahagiaan, keromantisan hubungan asmara di bulan April tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of God. Secara umumnya, Queen itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan seseorang yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Leo di bulan April tahun 2021 akan mendapatkan kebahagiaan keromantisan, yang dimana di sini disarankan kepada seorang Leo agar menerima kekurangan pasangan serta tidak membandingkan pasangan dengan orang lain. Yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu memberikan respon dan tanggapan yang positif kepada seorang Leo yang dimana di sini akan tercipta hubungan yang lebih bagus, lebih bahagia lagi. Jika kacau of fortune kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Leo di sini menggambarkan. Roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Leo bersama seorang pasangan di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini disarankan seorang Leo menerima kekurangan pasangan tanpa membandingkan pasangan dengan orang lain, yang dimana juga akan tercipta hubungan yang romantis, serta di sini seorang pasangan akan memberikan respon aura yang positif kepada seorang Leo di bulan April tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan April tahun 2021 itu ada di angka 7, 78, 87, 79, dan 90. Dan di sini bisa kita tak seseorang yang mendukung seorang Leo di bulan April tahun 2021 adalah seorang pasangan Leo sendiri. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Leo di bulan April tahun 2021. Semoga bermanfaat.